konten tentang sejarah-sejarah yang ada di jalan Ahmad Yani ini. Ada sejarah Ada. Baru tahu gitu. jadi gawang nih. Jadi <laughs> ini ado yang seni yo. ini nih. Iya. Ada sepupu, ada sepupunya. Yang pelatuo, tapi tidak banyak tua tuawo. Kan? <laughs> nah, mangcabece kali ini mangdayat lagi ado di Jalan Ahmad Yani. Ini masuk di daerah 16 Ulu. Nah, mangdayat akan berjalan. Kita cingo-cingo apa ya sejarah yang ado di Jalan Ahmad Yani ini ya? Pasti jangan banyak di sini ya. Nah, dan juga oh mangdayat direwangi oleh mangcabe do agak. Oke, Cak Mano ceritanya? Nah, melok Mang Dayat ya. Tapi sebelumnya, inset dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mohon dukung Mang Dayat untuk saluran Kedawah sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya dengan subscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong Palembang ada di paku saya di Jonjon. Jalan Ahmad Yani ada di Kecamatan Seberang Ulu Satu yang berbentang sepanjang 2,6 km. Mulai dari Simpang Tugu KB sampai Simpang Tigo Tango Takat. Agak unik kan? Biasanya kan namo jalan itu berganti di Persimpangan, tapi ini malah tidak. Keunikan ini ada ceritanya, dan keunikan ini memang ada hubungan dengan Jenderal Ahmad Yani. Terkait dengan Jenderal Ahmad Yani, Mang Mangdaya nak melurus ke dulu Hoak yang beredar selama ini mengenai Jenderal Ahmad Yani yang meresmikan Jembatan Ampera. Apalagi, namun Jalan Ahmad Yani ini membentang melintasi Jalan turunnya Jembatan Ampera, seolah memperkuat kalau Jenderal Ahmad Yani inilah yang meresmikan Jembatan Ampera. Jembatan Ampera diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada masa itu, yaitu Brigjen Abu Yazid Bastomi pada tanggal 10 November 1965. Detailnya lambang daerah bahas di konten Mang Dayat tentang Siapa yang beresmi Jembatan Ampera? Nah, eh, Mang Dayat, yo. inilah taman tempat kami nyogo-nyogo di sini. Oh. Di Simpang, Tigo, Tanggotaka. Tanggo ah, nah, jadi, nah, jadi Mang Cebice, ah. ini adalah awal eh ya. bisa awal, bisa akhir ya, ah. Awal atau akhir dari Jalan Ahmad Yani. Oh. Jadi, memang dulu tahun 1930-an, jalan itu cuma dibangun tuh yang ini, yang kecil ini? Jalan Laut. Jalan Laut namanya sebutnya? Jalan Laut. Nah, Mang Dayat. Ya. Dari cerita Mang Dayat tadi. Ngapo jalan ini dinjuk jalan Ahmad Yani? Ahmad Yani tidak yang lain. Nah, nah jalan Sidul. Ya, nah, yeah. Ada ceritanya kalau? Nah, cerita? Kita pindah ke tempat sikoknya, eh? Aduh, nah, Ada ada Di sana, Oke, songket. inilah yang Mangdayat prediksi hmm. asal mula dari nama Ahmad Yani. Hmm. nah jadi jembatan ini, Ahmad Yani ini kan ngecek waktu itu ya, ngecek yo. Ampera nah. tidak tempat turun ya dari nah. turun Ampera. Yo, nah, terus. yalah dibuatlah jalan ini, tapi kan ke ada sungi kita gitu, nih, nah. sungi aur ini ra. nah, nah sungi aur akhirnya di arahan beliau dibuatlah jembatan ini Oh dari turun nah, Ampera, belok kiri, iyo. arah ke Plaju, ke tanah juga ini. kan? Lihat panjangnya ini, kita kan musungi ini, kita jembatan dibuat ini. Jembatan. Nah atas alaharahan beliau, uh -huh. dijuk nama Ganefu jembatan ini. Jembatan ini, mm -hmm. kanu kebenaran waktu itu di Jakarta itu lagi ada event olahraga Ganefu. Oh, nah. momen itu jadi jembatan ini. Jadi, jadi memang itu momen dibangga-bangga keniyan. Ini itu kan sekelas apa ya? Asian Games kali kan. Oh, benar-benar ya. Nah, pembesar eh? ya. Iya. Nah, inilah. Ini dari itu tadi. Jadi, ini apa? Sungai Aur. Sungai Aur jembatannya jembatan Kanepo. Nah, Mang Dayat. Ah, ini kabarnya jembatan ini sangat bersejarah dari yo. zaman dulu. Benar-benar. Nah, itu ceritanya itu. Ini kan jembatan Sungai Aur ini. Eh, uh, Sungai Aur ini kesana tuh 10 dulu deh salah ya? 10 Hulu. Gua nah, Sungai Yolah dulu ada loji Belando yang jancung oleh Kesultanan Plembang oh, Di pinggir sungi ini Yo, Zaman dulu Zaman dulu Kaki mungkin kita konten terpisah lah Oke okay. okay. yeah, Kita yeah, close yeah. di sungi ini Ini yeah, okay. yeah. gak ada nih Wak Belando kan Sekarang ini Sedih Sedih Padahal ini punya cerita yang cukup buat yang biasa Yang punya sejarah banyak Bener Kita jago Kalau gak kita Jalan Ahmad Yani ini dibangun pasca kemerdekaan Yang dibangun untuk mendukung akses dari jeramba ampera Sebelum dibangunnya jeramba ampera Akses dari arah Kertapati menuju ke Pelajo itu melalui jalan KHA Sari Atau yang disebut warga sebagai jalan laut setelah Jembatan Ampera dibangun, barulah dibangun Jalan Ahmad Yani ini. Ngapot terkait dengan nama Jenderal Ahmad Yani, karena beliaulah yang menjuarai jembatan yang melintasi Sungai aur dengan nama Jembatan Ganevo. Games of New Imaging Force atau Ganevo adalah pesta olahraga negara-negara berkembang yang didirikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962 akhir untuk menandingi Olimpiade. Dari wawancara Mang Daya dengan warga yang tinggal sejak awal pembangunan Jalan Ahmad Yani, nyeritoke bahwa Jalan Ahmad Yani ini dibangun pada masa Ibnu Sutowo menjabat di Pertamina. Kalau nengen cerita, ya wajar, karena memang ngedukung akses jalan dari Pelaju ke Plembang. Jamannya pembangunan ini zaman Pak Ibnu Sutowo. Pak Ibnu Sutowo uh, waktu masih kom direktur Pertamina kalau salah. Ya. Pak Ibnu Sutowo perintisnya yang kami tahu. Nah ini jalan ini itu Oke Sebenarnya Gunung Miru itu tidak mah itu baik eh? sampai Yakta penak Makanya jalan jala, tanggul takat itu dikedok. Kenapa lebih rendah? Oh. Karena jalannya dibuat di sini, dibuat oh, ini. Dikedok sini. sini. Makanya Gunung Miru itu kenapa tinggal mah itu karena ada kuburan. Nah aku nih ada mangun di Yakta Penang. Itu lebah Waktu kami kedok tanah itu. Dalamnya masih merah, tapi kalau aneh ya strukturnya, tanahnya itu bi biru itu, itu permata biru itu kerikil kan tempat kami mandi lalu dia mobil-mobil angkot tuh nyucinya di situ gal. Nah buktinya jalan waktu dulu ada SMA Nusaika apa Eka itu nigata itu lebih tuh, lebih rendah dari jalan Ahmad Yani Eka itu lebih tinggi dari nigata dulu. Pernah Pak Sudarmono, Sudarmono, <tuh> waktu itu hadir ke Pelembang, Ke Pelembang, peresmian Masjid Al-Hidayang. Persemian ya. Masjid Al-Hidayang. Ya. Al nah, dia nemuin Pak Say. Sekitar tahun 85. 85. Sekitar 80-an. Nah, jadi kalau dulu tuh mobil-mobil mobil langkot, -mobil -mobil -mobil -mobil dulu ya eh, mobil Dodge, dulu sini. Nah, dulu jalan kecil, uh, kecil, belum besar. Anak? Tanah udah dong alami tadi. Ya, ngalamin. sudah aspal. bukan aspal kualitas bagus. Bukan, deh. bukan dulu batu dulu batu manggo ya, itu susun-susun. Ya. No. Ah, Kami ini itu Walaupun benar ke dulu. Manggo, a nah, jalan ini macam itu. Ayah Saman alang kecindol. Banyak budak yang mandi ria ya cacam Ay lemak nian Pempek lenggangnya We lidah bergoyang La teka to Ay asalam Kota kita Kota para raja We yak ya wa Ay Kita jago Kalunga kuong kito Waju ini bahasa cepat Iya, benar. Karena di, benar. An -an -an. Dua titik yang diambil utama di Jago Jepang, bandara kita mangut pada rutin. Dua ya. itu adalah Salang Betutu, Samo Pelaju. Ya. Karena dua ini dianggap ojek vital sama mereka. Dan peninggalan Jepang sampai saat ini masih ada. Apa? Oh itu. Bangker bangker dia. Di pertahanan. Iya, yang pertahanan, sama Tungsika, sampai detik ini masih ada. Masih ada. Sampai ada orang mau katanya waktu itu masih ada Jepang datang. Terus pernah penemuan macam malah keledak lah. Warga terus sempat cerita, tapi aku belum bisa mendalam. Tapi Jepang berapa kali datang. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan pacak nambah kasanah pengetahuan kita tentang kota Palembang.